Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwa dan hari ini kita akan bermain game preview sejauh game bertajuk The Fish is Red. Game ni game horror lah eh. Kan? Ah tapi tak tahu duit tu ustaz. Eh? Alright, first of all. Ah uh, FPS. Okay Oh Oh macam tu ok So aku kena tukar setting dulu Sebab FPS dia agak minik, So yes Fixed frame rate Language English Alright Aku rasa Itu je lah aku setting dia Ok let's go Start game Alright. Apa yang aku kena buat ni sebenarnya Ok ambil ni A uh, Fridget Sherry Right oh ada cerita oh I found a doll at the fridge okay What is this way? Magnetic letter. Alright. Give ni pasal apa? Oh dia makin dekat. Jangan, jangan. Kau bersabar. So give ni aku tak tahu pasal apa. Alright. Okay mata. Aku, aku kena. Aku kena tengok. Kau makin dekat lah zia. If I find out, oh if I land this day I will be able to live. Oh aku dah tahu nama, okay okay. Alright. I know your weak spot. Oh uh, so so kita kena setia pandang dia. Ah uh, kalau tidak, Oh itu tu tu. Mati aku. Oh. Little princess. Okey. I will let you on my side. Okay so tu bagi tahulah kelemahan dia jangan jangan tengok tempat lain. Bukan kelemahan kelemahan kita sebenarnya. Ha. <laughs> His name is Death Freak Oh ni nama dia Death Freak let's go Ah, uh, Alright aku rasa aku dah tahu nama dia apa What So aku dah tahu nama dia apa C Cari nama ni Aku dah tahu Oh boleh zoom in okey dah Aku dah dekat Alright what the heck uh, Yes no Okay Oh kena cari Oh Kena susun up dia Oh, ya. Yeah. Aku nak cari nama dia. D, D, D. What the fuck macam ni? Sekejap. Sabah. Ah. Boleh makin dekat lah. Okay, mana D, D, D. Aku nak cari D. D. D. Aku nak cari D, E dengan G. Ah, mati aku, win. Mati, win. Dadi, Dadi, Dadi, Oh tu Okay So aku perlukan huruf D dengan huruf E uh, Mana pula huruf D dengan huruf E ni Makin dekat ni Boleh-boleh interact tak dalam ni ada tak Oh tak apa, -apa. Manalah aku tahu Eh jangan mengantuk Weh Weh dekat Okay tinggal huruf E Huruf e, mana huruf E Huruf E There you go There you go ah. Jangan sakit jantung siap Dapat achievement The fish is red lain ada blue screen right? So kita settle first stage rasanya Kita akan buat second stage Ah, uh, For Daddy is work Dan aku rasa game ni akan ada Stage stage yang lain lah kan Yang upcoming kan Alright Tapi tak tahulah So kita kena cari clue Dia dia memang game dia tak bergerak lah Okay Water, okay. What the? What? 11 11 p.m. PM. Oke okay, kita balik. Ah, uh, daddy, oh daddy, Pill Meggy. Ah, uh, si Sai. Unlock uh, new chapter. Ooh. Dapat unlock tepi pantai. Okey, ni apa bedroom. Ha uh, guys. Ah. Uh. Ya, okay, aku dah tutup PC. Ah, uh. oh, oh okey. Oh, pertama kali kita boleh jalan. Terima kasih. I have to turn off the light the turn off the light apa patuh. oh ni oi PC tu buka belum buka balik oh my god gangguan sabar nyap There we go Get in the elevator Get in the elevator Aku suka dia punya apa ni Dia punya clue dia kan Dia letak macam Perkataan-perkataan dekat Yup let's go Perkataan-perkataan hey. dekat pintu Oh oh Sembilan Oh kena tunggu ke? Ah, uh, kena tunggu orang turun kan? Ada nombor ke? Oh boleh masuk dah? Alhamdulillah Seaside Tu? Huh. Wih mata bay. Satu Alright Mata ada orang memahati Okay tak boleh nak berhenti Lift ni rosak Nombor No.4. Sebab apa? Mati. Nope. Alright. What the heck is this? Ha? Okay. Uh, apa tu? Ada... Apa ni? Put bag. Oh. Oh, letak... Oh, letak balik mata tu. What the heck? Turun, turun, turun. Okay. Oh. Ui, apa ni? Nombor ekor. So far game ni grafik dia je. Dia dia spoil sikit. Alright. Kalau grafik dia better sikit, okay. Elevator start. I try to do something about it right now. Uh, ya, yeah, okay. Apa yang kau boleh buat? Oh, jangan keluar, okay. Alright, dah. Tak hey, elok dah. Okay, turun. Uh, oh, ni. Poster ni balik alright dah boleh jalan ke lift dia nombor satu please it's me again i up here the winch seem to be jammed i try to figure oh dia dekat atas ke? oh ada ada operator kat atas Alright. aku dengar ada orang kat atas tapi Dia kena tunggu ke apa ni? Oh ni After I'm there, yeah, I have to go down to technical floor and restart Ha tapi tak takpelah Restart generator Tak takpelah bagi aku je lah bagi aku keluar dulu Lepas aku buat apa yang kau dah buat aku dah balik rumah aje. Oh eh mati yang ni pula cabut ok Oh uh, darah Alright Fet with the music You can enter the code 666 And the music 666 Apa? Tak, tak, tak, tak, tak ta. Dah? 666 Tak ada pun. One, two, three. No. Haa, ah, tu. Mati. Oi. Apa tu? Oh, tu dia. geng-geng, Okay, flashlight. Ah, uh, oh, eh. Macam ni? Oh, kena selamatkan lah. Okay. Dah, aku dah sempat stop, guys. Kan? Start generator. Buka. What? Oh, okay. Technical flow oh, so aku lah kena start generator. Seram juga, eh. Okey ah. Mama tu mati dah sebenarnya. Leave. Ini peta. Ke? Wow. Okay. Takkan game ni tak boleh mati tapi rasa macam boleh mati kan. So Aku pun tak tahulah Oh, kunci tak ada Alamak Oh, tapi pintu ni yang terbuka Alright Okay, pintu tu tak A Generator launch okay, Kita pergi launch, launch ni bukan kita boleh Uh ada darah lah Get ready guys Eh okay, asap Get ready Eh okay. Oh ya yeah. Apa benda sih Atau bersembuh okay, Aku tak boleh lalu Terpadan macam ni ke Alright terima kasih Bersembuh bye Darah Miss up ke game ni <laughs> Obviously ni boleh buka Asam merah semua ni The fish ini dalam peti air ke apa Local room Staff lounge. Uh ada ni lah Oh ni lah duit tu Ya. Yep impas pas be careful alright. right hello bro if you need quants look in the local micel locker all right eh dia bergerak pula if you need quants look in Mitchell's eh, the local Kau buat apa dengan radio lokal So aku dah dapat pass tu aku dah boleh ni Dia hilang bae Ya aku dah dapat kan So, so dah okey lah patutnya ada ada lo Oh ni duit bukan duit ke ni Nampak macam duit je Mana lokal Dia ni ni bergerak-bergerak pula Alright Ya. Jalan sama ke Oh ya yeah. Generator Dah Hah Tuntuk apa Entahlah So ada berapa generator ni Oh nak tutup jalan ni Tadi mungkin sini ada pipe kot sah dia bagi orang takut ke apa ni beware of the open alright ini macam bedroom tapi kat bawah bukannya bedroom talah jadi kalau orang panggil macam ni apa liminal space kan dia macam apa semuanya orang refer kepada bedroom siap Find the code on the tape. What tape? Mana mana? itu. Find the code on the tape. Dia makin menurun lah siap. Apa benda siap? Berhenti. Uh, code on the O ni. Krayon. Okay. Uh, tape apa? Aku tak tahu tape apa. O ni kot. Oh. Oh ada kot. kot apa pula ni? Hah? Oh Oh Eh, oh, oh, apa tu kosong? Sembilan. Oh, dua. Yo yo yo yo. Okay, aku nampak 209 je 209 Okay mati Oh what up? Aku main tekan je Oh so uh, Hello Apa benda yang korang buat gila Oh dia tengok aku What the uh. Ah yeah, Ya sure Ah uh. Aku tak tahu kod apa Okay, okay, teruskan tengok So, aku nampak 9 1 Oh 0, 910 9, ok Tengok 9 109 Oh, ni pun ada lagi weh Betul lah Dah betul kan 9 1 0 9 What the heck Okay 2 Okay 2 sekali Sekali Dua okay, benda ni Oh 9 0 9 2 9 0 9 2 okay. 9 Oh Stop stop 0 9 Dua. Ada lima nombor kan Tapi tak nampak lagi satu tu apa Okay what Apa yang berlaku Okay next sekali Tak nombor lagi satu tu Ya, aku nampak sembilan. Oh satu sembilan satu kosong sembilan dua okey sembilan satu kosong sembilan dua sembilan satu kosong dua sembilan satu kosong sembilan dua dah ah udah gagal tu ah betul tu. Okay, ah, there we go. Who? Betul bakal, Wait, wait. Bakal, bakal. Apa benda ni siak? Tak boleh jalan ke ni? Ha, ah, pergi jelah tempat-tempat yang menarik. Oke. Okay. Oh, ah, apa maya ni? Wei! Hey! Okay. Eh. Terkejut aku. Uh, Kemana aku nak pergi ni <laughs> Misteri betul ya, Aku tak boleh pergi Tak boleh pergi situ Best betul lah Hari ni start-start dah berjurit Oh tu dia Jampiskan okay. Kena cari dia pergi mana ke Oh ya yeah, maybe Itu apa? Itu tempat yang aku masuk tadi ke? Oh atas ni pulak Okay okay Apa aku nak buat ni? Kena hantar semua ke tempat asal ke? Maybe <laughs> Aku pun tak tahulah Aku just buat je ni Macam kena car Kena ada duit Untuk guna vending mesin tu ni Sampai bawah-bawah Habira bawah. ya. Siapa lagi yang tak dituntut lagi Nyawa dia Oh Siapa lagi yang tadi tuntuk nyawa dia Okay eh, hujung tu tak ada apa, apa Di mana? Di mana? Di game ni kan Aku pun confused nak buat apa sebenarnya Alright So, aku pun macam pusing okey aku rasa habis aku semua. Ok, belah sana aku dah pergi ke? masa yang ni ada macam kelimp-kelimp? Ok, kau rasa habis, habis aku ya Kita dah tuntut semua mayat-mayat dia. Wah, oh, ada kerobah. Oh... So, what do I do with the crowbar? Ah, there go. Inspect. The hand has moved to elevator. Oh, kena ada empat. Tangan I see Alright Aku tak nampak ke Krobar tu tadi Probably Ya patut gunakan orang ni Sebagai gantian. Oh god Oh apa peace Alright Dua lagi Alah patut guna sebagai Hantu tu sebagai Ini apa uh, Kita punya Clue kan Aku pergi Halal pulak dia orang Bagus Okay Two hands to collect Collect-collect all Kumpulkan kesemuanya Sofa game ni memang misteri <laughs> Dan memang tak faham Bukan tak faham Memang tak ada story pun sebenarnya Dia macam Horror experience Yang tak ada story ada je orang XB ada story Oh god oh god oh god Ya eh, Aku tak ingat mana peti ais tu oh, Ramai tengah mematikah aku nampak You don't Okay Oh tu jalan rosak okay, Mana jalan balik ni? Oh my god Tengah lipat mayat ni Hai Saya datang ambil tangan je Right, mari jalan balik Eh mampus aku Aku tak jumpa jalan balik Tapi tu lepas dia peti ais Peti ais ni aku boleh jumpa kau jalan balik Peti ais pula Okay ni Sony yang berkilat tu Oh so ikut je lah berkilat ni kau. Ah, uh, Lepas tu Ya aku following dia berkilat ni Follow je berkilat ni Aku tak rasa aku akan jumpa jalan balik Okay rosak rosak rosak rosak Aku tak nampak lah dia punya render distance Oh tu, dia, tu dia. Yes Jumpa juga Alright Setelah bertawaf Sebab tak nampak Tak ada cahaya Okay lepas tu Soft The reader With heads Oh tu Tabah Okay 5 2 4 Haa huh? Macam mana ni Tak faham Sekejap So ni tangan dia 2 Ni tangan dia 1 Oh Oh Oh maybe Boleh ambil ke? Tak boleh So ni apa? Dua Yang ni lima Yang ni Lima So ni dua juga What the heck? Aku tak maaf Okay Aku pay peg pegaw punya Okay Alright Ini rupanya turutan rupanya 1, 2, 3, 4, 5 Aku akan kena kira jari Betul dah Tapi aku terbalik Hahaha <laughs> Buang masa kat situ okay Alright Buang masa So takpe Kita tinggal lagi beberapa minit lagi Lebih kurang 20 minit Lantaklah kan Aku stop memang aku takkan potong Tapi aku pause je lah. Alright Sebab Aku nak google Okay Memang dah nampak saya game ni macam Pening eh Alright so 5 1 Betul dah 5 1 Sini apa 2 2 2 0 Betul betul dah 1 2 2 0 There we go uh. Dah Lega Settle There I'm done I'm done Okay Kita ada lebih kurang 1.000 minit lagi Ya yeah, Kau orang tengok je Aku start Stop drinking Play with daughter Be with your family You will fine Fine lah sangat Alright For daddy to work. Go outside Oh Huh Kat Sin? Oh bini dia Sakit Okay oh ada story <laughs> Alright cool Oh lepas tu dia nak balik rumah dia Sebab isteri dia accident Okay So kita dapat chapter baru Tapi aku rasa cukup lah kau Tak ada 20 minit lah cukup lah, okay. Game ni telah membuatkan aku pening Cukup lah. Sejam preview Alright 40 minit ke sejam lah ah, Sebab kalau kita main ni aku rasa yang ni pun mungkin akan ambil masa setengah jam 40 minit macam tu kan So Ya kita akan end ni sini itulah dia game yang bertajuk The Fish Is Red Ah, Tak tahu apa simbolik maksud di sebaliknya Simboliknya puzzle dia memang tak pening tapi Benda yang obvious pun kita nampak tak obvious sebab dengan goyang apa semua kan Tapi it's a good horror game rasalah horror dia tu Walaupun rasa ni horror experience takkan mati Uh, kalau aku rasa game ni benar, uh, Aku nak sambung Aku akan sambung nanti dekat stream Tapi terima kasih banyak-banyak Sebab siapa yang menonton Kita akan jumpa lagi Dalam video preview akan datang uh, Terima kasih banyak, -banyak. Assalamualaikum dan Bye-bye